Halo teman-teman Aku menemukan Pohon mainan Ada banyak mainan teman-teman Ayo kita masukkan ke kardus Ada apa saja teman-teman Selanjutnya ada apa teman-teman Wih, wih, wih. Ada mainan ikan warna merah. Bagus sekali, teman-teman! Ini kita ambil aja, yuk. Kita masukkan ke kardus. Oke, kita ambil. Kita simpan. Kita ambil apa lagi ya? Wih, wih, wih, wih! Wadidaw. ada mainan kosmetik berwarna pink. Ada kacanya. Ada lipsticknya teman-teman Warna-warni Ayo kita ambil Kita simpan ya teman-teman Oke okay. Teman-teman Aku menemukan tar Berwarna pink Bagus sekali teman-teman Ada permen. Oke, kita ambil, kita simpan Ada apa lagi teman-teman di pohon mainannya? Wih, wih, wih. ada buah-buahan Berwarna-warni, ada jeruk, ada semangka, ada belimbing, ada apel warna merah Oke, keranjang buah ini kita ambil Simpan kita cari lagi teman-teman wih, wih masya Allah ada gerobak es krim teman-teman warnanya hijau ada rodanya berwarna pink kita ambil ya teman-teman ada apa lagi sih disana wih wih wadidaw ada mainan kasir, teman-teman. Warnanya -teman. biru, ada makanannya, ada uangnya juga, teman-teman. Ada minumannya, kita ambil, teman-teman. Bagus sekali, ya! Ada mainan buaya, teman-teman. Kita ambil, oke. Okay. Lucu sekali ya teman-teman Kita simpan Ada mainan pancing ikan teman-teman Ikannya banyak Warna-warni Bagus sekali ya teman-teman Ini mainan bayi hiu Oke simpan Wah wah ada mainan alat kebersihan Teman-teman Ini cocok sekali Untuk mainan aku Teman-teman Kita simpan ya Wah Ada mainan makanan Kesukaan aku Ada coklat Ada es krim Ada minuman Ada roti panggang Dan masih banyak kita simpan, wah, ada balon warna hijau dan warna ungu. Ayo, kita ambil teman-teman, kita simpan ya. Oke, sudah selesai, teman-teman. Aku mau mainan dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, comment, dan share juga ya, teman-teman oke okay deh teman-teman wassalamualaikum